yo halo assalamualaikum geng-geng semua apa kabar nih geng mudah-mudahan kalian pada sehat geng Aku terus keseruan gua no skip skip ya geng biar kalian paham geng oke lanjut ya elah tiket doang lelah doang gue buat HP HP HP itu eh dong kalau mau nonggok bener sekalian gitu kan ruput tuh skacar lelan nah kalau nggak skacar enggak tidak mecahinnya turun ini mas skacarnya turun ini mas skacarnya yuk turunin yuk satu lagi anjir sehingga <tosok> buat gua beli dari-dari agak kasih yang beli, biarin, biarin, biarin. Gue beli kecil-kecil lagi, naik terus cukur gitu lah. Lumayan nih buat ganjang, kalau naik Kan gitu, ini deh Yuk, yuk, bisa yuk nama mahron nama ini lebih Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lebih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Tapi udah lumayan dong.